Halo sahabat channel celana Tua Salam sejahtera Salam damai buat kita semua Saat ini kita bertemu di channel Celana Tua Untuk membahas Menginformasikan perolehan suara Di dua dapil Dapil 3 dan dapil 4 Dapil 3 Untuk Sitaro, Talaut Dan sangihe Dapil 4 Bolmong Raya Bolmong Raya dari Belawangan Timur, Selatan, Belawangan Utara, Kota Mobagu, Bolmo Jadi pada video kali ini lengkap semua perolehan suaranya e, Berapa yang didapat caleg masing-masing caleg Dan e, perolehan suara untuk partai politik Jadi data-datanya sangat lengkap di sini sampai dengan rating rating caleg, peringkatnya caleg seluruh, masing-masing caleg dan rating atau peringkat e, dari partai politik oke okay? untuk tips agar memperingan jika anda hanya ingin melihat e, salah satu dapil, silakan loncat untuk dapil pertama dapil 3 ada di gambar awal dan dapil 4 ada di pertengahan eh, video ini oke terima kasih banyak sudah mampir di channel calonatua jangan lupa mari subscribe channel ini supaya saya dapat teman baru dan klik lonceng agar anda mendapat informasi-informasi terupdate eh, video yang akan di upload ditayangkan di channel calonatua klik like jika Anda senang dengan informasi ini dan Anda juga bisa membagikan ke masyarakat melalui media sosial video ini melalui link di bawah. Tinggal klik share, Anda bisa membagikan ini agar banyak masyarakat juga tahu hasil-hasil perolehan yang didapat. Mantap! Halo, dalam video ini Anda akan melihat hasil pemilihan umum 17 April barusan lewat tapi ini khusus untuk eh, pemilihan caleg provinsi Sulawesi Utara untuk Dapil 3 dan Dapil 4 untuk Dapil 3 kita mulai dengan daerah Sangihe Telaut Sitaro tampak di video ini ada daftar perolehan suara di masing-masing kabupaten Sanghye, Telaut, Sitaro ada suara partai sampai totalnya berapa yang partai dapat baru suara caleg di tiga kabupaten data-datanya lengkap berapa yang dia dapat dan berapa jumlahnya untuk lajur sebelah yang ada scroll, di situ nomor peringkat, nama caleg, jumlah suara untuk daerah pemilihan 3. Jadi menyeluruh di dapil 3. Ini ada daftar peringkatnya. Sebenarnya eh, jagoan kita atau saya ada di peringkat berapa untuk pemilihan tiga. Peringkat sesuai suara terbanyak. Ya. Tony Supit dengan 13.515. Itu peringkat 1. Kita lanjut ke peringkat caleg di masing-masing. Kabupaten. Kabupaten Sangihe, Sitaro, dan Talaut. Sama juga. Nomor peringkat, nama caleg, dan jumlah suara yang ia dapat kita mulai dari peringkat paling terakhir jika anda senang dengan video ini jangan lupa klik like dan eh uh, Klik subscribe, agar channel ini dapat teman baru, dan klik lonceng, agar Anda dapat pemberitahuan info-info penting selanjutnya. Video ini juga bisa disebar, luaskan, tinggal klik share, copy linknya, atau langsung, bisa juga langsung dibagikan, ke media sosial soalnya banyak juga masyarakat pemilih yang belum tahu berapa sih hasil dari caleg jagoan kita kita lanjut ke Peringkat partai politik daerah pemilihan 3. Ini daftarnya ada 16 partai politik. Terakhir, PBB, P3, PKS, PSI, PKPI, PKB, PAN, Garuda, Hanura, Perindo. Gerindra, Berkarya, Nasdem, Demokrat, Golkar, PDIP tiga terbesar, pertama PDIP, kedua Golkar, ketiga Demokrat. Daftarnya juga ada di tampilan perai suara-suara dari partai. Suara total. Kita lanjut ke peringkat partai di masing-masing kabupaten jadi ada peringkatnya di sangihe sitaro dan telaut yang paling sedikit memperoleh suara yaitu partai bulan bintang siapa yang Perai suara terbanyak untuk partai. Suara partai digabung dengan suara caleg. Kita lihat. Untuk Sangye. Ada PDP. Sitaro ada PDP juga. Talaut ada PDP. Yang kedua Golkar-Golkar. Dan partai Nasdem. Ada Demokrat ketiga Nasdem berkarya juga jadi siapa bakal calon anggota DPRD Sulut ah, ini dia suara terkecil Shirley Janggulung baru lanjut Ronald sampel, Demokrat; Haru dokter, Franciscus andi silangin, PDIP; Insulangi, Salindeho, Golkar; Tony Supit, PDIP; Tony Supit, suara terbesar, 31,515. Kita beralih ke daerah pemilihan empat. Bola Angmongondo Timur, Bola Angmongondo Selatan, Bola Angmongondo, Bola ang -mongondo Utara, 5 Kabupaten, Ketomu Bagu. Sama juga ada gambar detil-detilnya untuk mempermudah agar lengkap. Anda melihat, silakan di-pause dan diperhatikan. Di larger scroll juga ada daftar peringkat suara calon legislatif daerah pemilihan 4. Jadi, kita ingin tahu calon kita suaranya berapa banyak? Bisa dilihat di sini. Namanya masuk di peringkat berapa? Sudah lengkap juga di sini. Channel ini sangat membutuhkan dukungan Anda untuk memberitakan info-info penting. Jika Anda setuju, tolong dukung channel ini agar dapat berkembang dengan cara klik subscribe agar channel ini dapat teman baru. Klik lonceng agar Anda dapat pemberitahuan info-info video-video terbaru yang diposting di channel ini. Klik like jika Anda senang dengan video ini. Anda juga bisa membagikan video ini dengan mengklik share pada bagian bawah ke media sosial Anda. Bisa ke Facebook, Twitter, WA, dan lain-lain. Supaya masyarakat juga tahu hasil. Soalnya masih banyak yang tidak tahu hasil perolehan suara. Ini daftar peringkat partai untuk daerah pemilihan DAPIL 4. Jika terlalu cepat videonya bisa di pause. ini peringkat calek di lima Kabupaten Bolong Bolongang Timur belumlong Mongondo Timur Bolang Mondo Selatan Bo Bolo Mongondo Bolong Boang Utara dan Kota Mubagu Jadi, ini masing-masing peringkat caleg di masing-masing kabupaten. Jadi, kita bisa melihat, oh, caleg yang kita pilih waktu lalu namanya masuk di peringkat. Sekian. Kita lanjut ke peringkat partai di masing-masing kabupaten. Untuk Bolmong, ada PDIP, Nasdem, PKB, tiga besar, Bolmut, PDIP, P3, Nasdem, tiga besar. Dan untuk Kota Bagu, tiga besar, Nasdem, PDIP, PAN. Anda bisa memberikan komentar di bawah ini untuk caleg-caleg yang terpilih dan caleg-caleg yang belum terpilih. Komentar Anda bisa diketik di bawah video ini. Ini 10 bakal calon anggota DPRD Sulut Inyoman sarua seni Fani Kalangi Julius James Tuuk Muhammad Wongso Yusra Al-Hapsi Nursiwin Yunus donggio Raski Mokodompit Muslima Mangilong Alfian Barah